Harimau merupakan salah satu hewan karnivora atau pemakan daging. Hewan buas ini pun kini terancam punah karena jumlahnya yang kini terus menurun. Ada tiga subspesies harimau yang pernah dimiliki Indonesia. Dua subspesiesi antaranya sudah punah, yaitu harimau Bali dan harimau Jawa. Harimau Sumatera merupakan satu-satunya spesies harimau yang masih eksis di Indonesia. Populasinya diperkirakan hanya sekitar puluhan ekor di hutan-hutan Sumatera. Makanan harimau tergantung pada habitatnya. Satwa buas ini merupakan pemangsa utama dalam rantai makanan. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Seorang warga desa Talang Tinggi Kabupaten Muara Enim dilaporkan tewas, diduga akibat serangan harimau. Berdasarkan laporan yang diterima, Kepala BKSDA Asumsel menyebutkan lokasi serangan di pemandian umum setempat. Menurut laporan yang diterimanya, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat korban menuju pemandian umum desa setempat. Namun hingga malam hari korban tidak kunjung pulang, kemudian ibu korban menyusul ke lokasi pemandian. Sesampainya di pemandian, ibu korban tidak menemukan keberadaannya. Lalu ibu korban melapor kepada warga desa, lantas warga segera mencari keberadaan korban. Sekitar pukul 24 waktu Indonesia Barat, warga menemukan tubuh korban sebagian dalam kondisi sudah terpisah dan penuh luka jami. Korban pun segera dievakuasi ke desa. Pada hari bersamaan sebelum laporan serangan diterima, timnya telah mensosialisasikan dan memasang satu unit perangkap kotak atau box track dan empat unit kamera trap di desa Muara II kecamatan Dempo Laut pasca laporan ada warga yang melihat keberadaan harimau di perkebunan warga. Namun penyerangan yang dilakukan oleh harimau masih harus dipastikan, termasuk lokasi serangan yang berada di kawasan hutan lindung atau di luarnya. Di lain tempat, seorang wanita berusia 55 tahun yang bekerja di kebun binatang tewas diterkam harimau Siberia. Peristiwa terjadi di kebun binatang Zurich pada Sabtu 4 Juli kemarin. Pengunjung kebun binatang berkata wanita itu diterkam oleh seekor harimau saat berada di dalam area harimau. Harimau Siberia yang menyerang pegawai itu merupakan seekor betina yang lahir di Denmark kemudian ditransfer ke Zurich. Pengunjung yang ketakutan langsung meminta pertolongan dan staf kebun binatang berhasil memancing harimau tersebut agar menjauhi korban. Namun nyawa korban tak bisa diselamatkan. Staf kebun binatang berkata investigasi telah dilakukan, termasuk untuk mencari tahu mengapa penjaga kebun binatang itu bisa berada di area harimau ketika hewan itu masih berkeliaran. Pihak kebun binatang Zurich menyebut harimau tersebut berperilaku seperti biasa. Korban sendiri sudah lama bekerja di kebun binatang itu. Direktur Kebun Binatang juga berkata, pengunjung dan staf Kebun Binatang yang menyaksikan serangan harimau itu diberikan pendampingan konseling. Kebun Binatang Zuri itu baru saja dibuka setelah ditutup akibat pandemi virus corona. Namun Kebun Binatang itu kembali tutup sementara akibat serangan yang terjadi. Nah semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya.